Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bediler Berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Airyfall Oke untuk Sobat Bediler dimanapun kalian berada Semoga saya selalu ya Sobat Bediler Nah bagi Sobat Bediler yang ingin request video lainnya Bisa tulis kolom komentar di bawah ini ya Oke seperti biasa jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke langsung saja untuk senapan angin sub fusion 2565 Gamow camouflage ini menjadi produk unggulan yang banyak digandrungi oleh bed dealer dari segala penjuru di seluruh Indonesia karena memiliki power dan akurasi yang lebih mantap. Terlebih lagi untuk senapan angin sub fusion ini memiliki corak popor yang sangat menarik. Nah, sobat bediler bisa lihat sendiri ya. Oke, langsung saja kita ulas spesifikasinya. Senapan angin Subfusion 2565 Gamow Kamuflase ini sangat direkomendasikan untuk berburu hewan jenis kecil ataupun hewan yang tidak dilindungi dengan skala menengah di bawah seperti biawak, tikus tupai dan hama lainnya dengan akurasi tinggi dengan akurasi 40-50 meter. Dan senapan angin ini memiliki panjang laras 65 cm dan berdiameter 13 mm dengan alur di dalam larasnya sebanyak 9 ulir. Selain itu, untuk tabungnya sendiri berdiameter 25 mm dan memiliki ketebalan kisaran 2 mm. Dan untuk pengisian anginnya senapan ini menggunakan sistem pompa manual ataupun sistem pompa tangan Yang yang sering disebut dengan senapan angin uklik Dan untuk pengisian anginnya senapan ini menggunakan sistem pompa manual ataupun sistem pompa tangan Dengan tekanan angin minimal tujuh kali pompa ataupun maksimalnya 20 kali pompa Dan untuk bahan popornya sendiri terbuat dari kayu mahoni pilihan yang memiliki keunggulan kokoh Kuat serta bertekstur lembut. Oke, selanjutnya kita akan mengulas satu persatu aksesoris dari senapan angin sub fusion 2565 Gamo Camouflage Oke, yang pertama ada bipod laras baile. Bipod laras baile merupakan bipod senapan angin yang sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis senapan angin, terutama senapan angin PCP dan juga uklik. Pipot Laras Belly ini memiliki beberapa fitur yang sangat membantu bagi para pengguna tidak perlu diragukan lagi karena pipot Bellsi ini banyak digunakan oleh bediler dari seluruh penjuru dunia Oke lanjut yang kedua ada teleskop Basnel 624 kali 50 AOek teleskop Basnel ini salah satu buatan dari USA dengan kemampuan jarak jangkauan yaitu kurang lebih 60-85 meter scope senapan angin ini direkomendasikan untuk berburu di kondisi siang dan malam hari serta sangat cocok untuk segala jenis senapan angin mulai dari senapan angin gejluk, PCP dan senapan angin pompa tangan. Oke, yang ketiga adalah laser scope hijau. Berbicara mengenai senapan angin full set belumlah lengkap kalau belum dipasangi dengan unit laser Nah, untuk membantu membidik sasaran di saat malam hari, senapan angin sub fusion ini saya padukan dengan laser scope warna hijau Laser scope ini bisa menjangkau sasaran efektif dengan jarak yang sangat luar biasa, yaitu kurang lebih 70-100 meter Laser scope ini juga memiliki nyala cahaya yang sangat terang Oke, yang keempat ada peredam egamo. Nah, yang terakhir akan saya padukan dengan peredam egamo HW100. Peredam egamo HW100 ini memang dirancang khusus untuk menyerap suara tembakan hingga 80%. Dan peredam egamo HW ini sangat direkomendasikan untuk segala jenis senapan angin, mulai dari senapan angin gejluk, PCP, dan juga uplik dan untuk harga senapan angin Sub Fusion dua puluh gamo kamuflase ini dibanderol dengan harga satu juta beserta sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti minis tester redem standar dan juga tali sandang dan STKS untuk harganya bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu nah bagi sahabat bediler yang ingin mendapatkan senapan angin subfusion 2565 Gamo Camouflage ini bisa klik di link kolom deskripsi bawah ini ya